Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak ibu guru semua Pada pagi hari ini Saya akan Berbagi tutorial Bagaimana cara Untuk Menginstal Set ujian UT UKMPPG Namun sebelum Saya memberikan Tutorial Tentang video tersebut Jangan lupa bapak ibu untuk meleka, menekan tombol like dan subscribe agar bapak ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Baik bapak ibu, langsung saja ya untuk menginstal aplikasi set UP UKM PPG pada tahun 2021 ini. Bapak-Ibu disarankan untuk menggunakan Google Chrome Bapak-Ibu Karena di peramban atau di Google Chrome ini sangat komplit fitur-fiturnya Sehingga kecil nanti terjadi kendala trouble-nya Dibanding Bapak-Ibu menggunakan peramban-peramban lain Baik Bapak-Ibu langsung saja Bapak Ibu ketikan pada Laman di atas ya up uh, Ketikan UKM .go id flash Nah setelah Bapak Ibu mengeklik ukm.ppg ini langsung tekan enter Bapak Ibu Nah setelah Bapak/Ibu menekan Enter, nanti akan muncul tampilan UKM PPG. Nah, nanti di bagian ini Bapak/Ibu kalau sudah melakukan pendaftaran, langsung saja Bapak/Ibu pilih Panduan UP berbasis domisili Bapak/Ibu. Jadi Bapak/Ibu tekan saja. Nah, nanti setelah itu keluar Bapak/Ibu. Nah. Di antara pilihan-pilihan ini Bapak Ibu Yang cocok dengan laptop yang rata-rata Bapak Ibu gunakan adalah Windows Bapak Ibu Jadi nanti Bapak Ibu abekan yang ini Abekan yang ini Bapak Ibu pilih yang Windows Kita klik Windows Nah nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa tampilan Satu set UPPPG yang nanti untuk diinstal dan dua mulai uppg UP nah kedua aplikasi ini bapak ibu wajib bapak ibu download ya bapak ibu download dulu kemudian nanti diinstal kalau bapak ibu nanti belum paham bisa mendownload panduannya juga tapi panduan ini setelah saya download kan berbentuk pdf bapak ibu nah Nah, saja Bapak Ibu Yang pertama kita klik untuk mendownload Set UPPPG Kita klik satu kali saja Nah, ini sudah mendownload Bapak Ibu ya Kita tunggu sampai selesai Setelah selesai Kita download juga yang mulai UPPPG Kita klik satu kali ya Bapak Ibu klik Nah, ini sudah mendownload Nah, jika kedua Aplikasi ini sudah kita download, maka langsung saja kita buka, Bapak Ibu. Kita masuk pada download. Nah, aplikasinya ini, Bapak Ibu, ini kebetulan saya tadi sudah mendownload, jadi saya terdownload dua file. Saya hapus dua. Nah, antara aplikasi Save UPPG UP dan Mulai UPPPG yang harus didownload dulu yang nomor satu ini Bapak Ibu ya Jadi yang set upPPG ini kita install dulu cara menginstalnya bagaimana Bapak Ibu tinggal klik kanan Nah setelah itu nanti pilih run as administrator kita klik setelah itu ada tampilan seperti ini kita pilih Yes Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar Sampai keluar Nah ini adalah proses penginstalan Mulai berjalan Bapak Ibu Kita pilih next Kita Kalau ini saya sudah pernah menginstal Jadi ini saya abekan Saya pilih next lagi Next install Nah kita tunggulah Kalau nanti sudah tampil finish seperti ini Bapak Ibu Berarti sudah selesai Nah langkah berikutnya Kita buka dengan mengeklik mulai Nah ini kita klik dua kali Bapak Ibu Kita klik-klik Nah setelah itu nanti Masukkan password Jadi Bapak Ibu Passwordnya UPPPG Semuanya huruf kecil Bapak Ibu ya. Jadi passwordnya UPPPG Nah setelah itu kita oke okay. Kita tunggu sebentar Nah kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu berarti penginstalan aplikasi Save atau Save Exam Browser UPPG UP sudah berhasil. Tinggal besok kita menunggu tanggal 15 dan 16, ya 15 nanti untuk ujian simulasi. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nomor ujian di sini dan kode validasi di sini setelah itu tekan proses. Demikian Bapak Ibu tutorial dari kami semoga bermanfaat dan jika Bapak Ibu ingin mengakhiri aplikasi ini bisa tekan tombol yang ada di pojok kanan bawah ini Bapak Ibu ya. Tinggal klik nanti lalu tekan oke. OK. Nah, aplikasi ini akan keluar yang penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menginstal ini ya nomor 2 ini jangan sampai hilang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tampilkan di eh, ini di desktop ya Bapak Ibu klik kanan lalu send to pilih desktop nah nanti agar aplikasinya tampil di halaman depan seperti ini Bapak Ibu ketika bapak ibu ingin membuka kembali bapak ibu tidak usah mencari di download namun tinggal klik ini nanti sudah bisa memulai mengerjakan nah jangan lupa passwordnya sama u passwordnya kecil semua bapak ibu lalu tekan oke OK. kita tunggu sebentar sebentar nah ini sudah keluar ya yeah. Begitu Bapak Ibu, demikian tutorial dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kata, saya akhiri Wabilai taufik Walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.